di charge masuk tapi ditekan power enggak mau nyala sama sekali Halo guys kali ini saya berbagi video tentang bagaimana service Acer e5471 Kerusakannya mati total, nggak nyala sama sekali. Dicolok charger, dia lampu indikator ini menyala, tapi nggak mau tekan tombol power. Caranya sangat mudah. Sebelum mulai kita klik dulu subscribe, like, comment, dan share di bawah ini. Oke. Okay langsung saja saya kasih tahu caranya yang pertama kita lakukan adalah bongkar terlebih dahulu casingnya kemudian kita copot baterai timos yang ada di bagian sebelah sini jika sudah copot juga baterai ini kemudian kita flash ulang bios ini PC BIOS ini diangkat di flash ulang atau di program ulang kemudian dipasang ini seolah berhasil cara ini dijamin ini selesai saya, saya service kita coba menyalakan semoga berhasil ya tunggu dulu saya coba colok charger mana charger ini saya coba colok charger, semudahan berhasil ya. dulu saya colok. ini telah saya colok chargernya seperti ini menyala saya mau tekan tombol power ini saya coba dulu ini tombol power yang belum saya pasang oke pas. oke mantap ada respon mantap jadi demikianlah cara memperbaiki laptop Acer E5471 ini kerusakannya nggak mau menyala tidak mau kita tombol power sama sekali Jadi demikianlah caranya Demikian dan terima kasih Mantap guys Hahaha